Iya, hmm, hmm, acara bansos, acara bansos, acara bansos. Di sini tuh Iya. Acara bansos. Bapak, bansos, bansos. Hmm, ya, Mbak. Ini rekan. Ayo. Ya, tuh Lang Pandu ada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 eh eh eh eh itu orang yang sekarang ambil malah ini mak oh. oh ada ntar ada no yang diminum ntar ya mak ada yang buat mandi mak mau buat mandi tadi rebus pakai air buat mandi mak hilang kalau mak mau rutin ke tempat kita hilang mak total eh uh -uh. Subhanallah. Takutnya. Tenang aja, Mak, sembuh. Hmm. Normal, Mas. segitu Cuman ini, Mak, parises. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hilang mak nanti mak. Sob, mau berduduk ya, jongkok silakan. Gimana? Biasanya kan sakit banget. Biasanya sakit. Sekarang nggak. Alhamdulillah. Langsung bisa duduk jongkok enak mak. Mana sakit? kagak alhamdulillah emak itu farises bukan kenapa-napa ya udah sembuh yang penting jaga pola makan jangan jeruk jangan sayur asem linjo toge kol kangkung ini udah obat ini udah sakit masih sakit enggak masih sakit enggak uh. masih sakit enggak itu ini enggak hilang hilang mak nanti hilang kempes ntar tak kasih minyak ya di depan ya Diminyakin Itu masih nyering nggak lututnya Enggak. Buat duduk enak Enggak. Langsung sembuh Enggak. Enggak. Buat sholat enak nggak apa-apa mak Itu farisusnya subhanallah Udah alhamdulillah kan biasanya kalau bangun, gitu. uh -uh. Sekarang udah Ayo lari mak Lari mak Lari Kita mah demen kalau mama-mama Biasanya ngeluhnya pada buat sholat Nggak bisa sholat, nggak bisa nekuk. Sekarang udah enggak kan? Enak nah, Coba aja mau lari Bisa lari tadinya? Nah, nggak tadinya? Enggak bisa Enggak, uh -uh. ini, ini enggak apa-apa nah. Tak minyakin Enak Ya Allah nah, 한글자막 by 한효정